Aku tak tahu waktuku hidup di dunia sampai kapan. Aku juga tak tahu apakah aku tetap di sini atau tidak. Semua hanya masalah waktu. Kalau saja waktuku tidak lama, maka maafkan aku dari segala hal yang membuat semua orang sakit. Hari ini adalah hari dimana bertambahnya usiaku. aku. Aku bingung, mau sedih atau bahagia? Yang terpenting bagiku adalah bersyukur. Atas apa yang Allah berikan kepadaku, sampai bisa di usia sekarang, diberi kesempatan untuk hidup. Doaku berbasis sama dengan doa-doa yang selalu kupanjatkan setiap waktu. Sampai Allah benar-benar memberikan kepercayaan untuk aku bisa mendapatkan hal yang kubutuhkan selama ini. Aku hanya manusia yang dituntut untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari diriku yang dulu. Untuk diriku selamat ulang tahun ya Kamu hebat bisa sampai sekarang ini Tetap kuat walaupun cobaan menghampiri Bersyukurlah apapun yang terjadi Mau itu kesedihan atau kebahagiaan Hidup di dunia hanya sekali Lakukanlah yang terbaik Jadilah pribadi yang membawa kebahagiaan Untuk orang di sekitarmu Terutama untukmu sendiri